kardus dua diantos langga tetep de-de-de muala burung di pisau no muala burung di pisau no iya pak kardus itu hari ya, hati koringa pak kardus 2 muala benar Jauh teriris saksi na nolam lo loh hijau, duh panutan pada rencana diantosan di bareto. Sisi-sisi gawir Hari kaya enggak apa pakadu satu baga Ayan adi sisi si empang Pak hajat, Panutan imun Basakur ikan bumi hari hati jadi hancur kecewa tak ada masih oh hari ngarah tentang siapa sepanjang jalan Waktu meeting ya, sama ya. Pak ya, e e hati. E e e e e. jadi masih kayak masih Tuhan aku yang kembangku Kayaknya di simpang si, Manutan imun Basak kering Hanteng uh, Waktu ini. Di sawah mata tak, tak, tak.